untuk ke kabar pertama persahabat kita mendapatkan kabar spesial yang tentunya vitamin bahagia juga untuk kita semua siang tadi bunda Lesti dan Papa Bilar ini datangi Mabes Polri ini menerima persahabatnya surat undangan yang sudah diberikan kepada Leslar dan Alhamdulillah bunda Lesti Papa Bilar ini memenuhi panggilan langsung mendatangi kantor polisi atau Mabes Polri didampingi dengan kuasa hukumnya Bapak Sandi Arifin Dan alhamdulillahnya persahabat ya Berjalan dengan lancar dan kita lihat saat wawancara Bapak bilang menjelaskan soal uang Yang tentu diberikan oleh DS Kepada Leslar saat tentunya hadiah pernikahan di sini sebuah kalimat persahabat Jelas ya dari beliau DS atau Doni Salmanan Udah dikonfirmasi juga ke polisi bahwa dia kasih ke Leslar 10 juta Dan Leslar sudah balikin ya Cash closet Tuh persahabatnya sudah fix dan sudah clear Bahwa uang yang diberikan kepada Leslar dari DS Itu sudah dikonfirmasi langsung Persahabatnya dari DS itu cuma 10 juta rupiah Dan sudah diklarifikasi langsung juga oleh Papa Bila saat diwawancara Persahabat ya, Doakan mudah-mudahan Leslar Selalu sehat, selalu bahagia Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun diripas kembali Oleh akun Sabadotein Underscore Leslar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Udah clear ya Kels closet Yang penting urusan mereka dengan mas DS Dan pihak berwajib udah selesai Sabar soal nyinyiran di luar sana Dan tugas kita sekarang tolong lem kaki kalian pakai aibon Biar kaki kalian gak berkeliaran kemana-mana Tuh persahabat ya diingetin nih Kita tentunya harus mensupport dengan baik buat Leslar Alhamdulillah sudah selesai masalah DS dan Leslar persahabat ya Dan uangnya pun sudah dikembalikan oleh Papa Bilar dan Bunda Lesti kita selalu dukung yang terbaik buat idola kesayangan kita Berikutnya persahabat Kita akan mampir ke fashionnya Bunda Lesti Outfit yang dipakai Bunda Lesti saat datangi Mabes Polri Memakai sweater atau jaket Gucci Persahabat ya, harga bukan kaleng-kaleng Tentunya selangit harganya aja. Kita lihat harga yang dibanderol untuk Outfit Bunda Lesti atau jaket yang dipakai itu harganya 28.419.930 rupiah. Wow, Masya Allah banget ya. Fashion Lesti kejora. Ini hampir 30 juta. Cuma jaket saja yang dipakai, persahabat ya. Mudah-mudahan berkah barokah dan rezekinya selalu diberikan kelancaran. Amin. Untuk berikutnya persahabat kita juga makin gak sabar melihat penampilan Bunda Leslie di ANTV Karena tinggal empat hari lagi persahabat ya Akan hadir kejutan yang akan kita dapatkan dari acara HUT ANTV yang ke-29 Yang akan menghadirkan Artis-artis papan atas Salah satunya Bunda Lesti yang akan memeriahkan acara tersebut Kita support dan doakan selalu Mudah-mudahan selalu sehat Dan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Dan selanjutnya juga Persahabat, Bang Mimin akan menginfokan Akan mengingatkan kembali Jangan sampai lupa persahabat ya Untuk selalu mendukung karya-karya terbaik Kelaslar Entertainment Karena sudah di vlog terbaru Bunda Lesti menangis pas Zidane nyanyi, persahabat ya yang penasaran langsung cus ke channel youtube Lester Entertainment kita wajib dukung dan support yang terbaik buat karya-karya idola kesayangan kita dan kita masih menunggu kejutan lain hingga kabar terbaru serta cidukan vitamin di sore hari ini jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya